Segala yang aku buat dengan tak sengaja Ataupun kalau ada yang sengaja Maka ampunkanlah dosaku. Maka Allah Ta'ala menerima taubatnya Sebab dia tak sengaja Nabi Musa waktu tu belum lagi jadi rasul Dalam tafsir mengatakan Umur dia lebih kurang 30 tahun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين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 فلما أن أراد أي بقش بالذي هو عدو له ما قال يا موسى: "أتريد أن تقتلني كما قتل تنفس بالأمس؟" إن تريد إلا. تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك Innal mala'a ya bika ayat 21 surah al-qasas Kisah Nabi Musa dah. Kita duduk dengar, duduk belajar. Allah Ta'ala dah firman di sini. Setelah Nabi Musa tolok ataupun bunuh dengan tak sengaja. Tolok orang daripada Bani ataupun daripada kaum Siapa kau orang itu mati. Maka Nabi Musa pun berasa kejut. Diri dia sendiri. Sebab Dia tak ada sengaja nak pergi mati. Tapi orang tu pergi mati. Ia merayu dengan sesalnya. Wahai Tuhanku. Sesungguhnya aku telah menganyai diri sendiri. Maknanya aku zoling diri sendiri. Oleh itu ampunkanlah. Apalah jua kiranya akan dosaku. Maknanya.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 kecuali Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa Allah taala latih dia jadi rasul ni belum pada maknanya belum pada 40 sebab dia pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke langit pun umur masih muda, umur 33. Lalu mengampunkan dosanya. Maknanya Allah taala ampun dosa Nabi Musa. Sesungguhnya Allah jua yang amat pengampun, lagi amat mengasihani. Ini, rayuwe daripada Nabi Musa, kepada Allah tak ada. Maka, Allah janji lalu. Raya katanya, Allah ampun dosa dia. Dalam nota kaki 1304, kematian orang itu berlaku dengan tidak sengaja, dan kejadian itu berlaku semasa Nabi Musa, belum lagi menjadi Nabi. Seperti nah, saya ada raya saat ini. Setelah kejadian yang tidak disengka-sengka itu berlaku, Nabi Musa menyesal dan bertaubat lalu Allah Taala menerima taubatnya. Gitulah. Dengan secara umum dah. Lepas tu manusia semua pun lagu lah. Kalau sekiranya dia mengaku bahawa dia salah, dia minta ampun, dia bertaubat, maka Allah Taala selaluNya ampun. Lepas tu Allah panggil semua orang-orang okay, okay. Berime utama sekali. Dan semua hamba dia. Kembali ke jalan yang itu. Bertawbah. Tubuh ilallah jamia, Tubuh ilallah. Tawbatan nasuhah. Gitu lah. Allah Ta'ala. Waya' di dalam Al-Quran. Ay, Banyak-banyak ayat. Wastaghfiruh. Hendaklah kamu. Minta ampun. Dalam hadis-hadis Nabi. Nabi pun gaya'ah sebagai hadis kursi yang mari daripada Allah Taala ya ibadi wahai hamba hambaku innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar kamu salah silap siapa mande wa ana aghfiru dhunuba jami'a akulah akan ampun dosa kamu semua fastaghfiruni aghfir lakum hendaklah kamu minta ampun dari aku nescaya aku akan Ampun dosa-dosa kamu ha, Ini ayat-datanya kita Manusia ni Adanya salah, ada silak Nabi-Nabi ada tak silak salah Ada Tidak dinamakan dosa Tapi silak salah tu Menjadi tabiat ah, semula jadi Manusia yang dinamakan Insan Alhamdulillah Mari ayat yang ke tujuh belah pula Nabi Musa merayu lagi Ia merayu lagi Wahai Tuhanku Demi nikmat ni'matmu yang engkau kurniakan kepadaku Ini Nabi Musa raya Gak apa tu? Tuhir pilih dia sebagai orang yang baik bersih Tidak syirik Dan napok dah Ciri-ciri ataupun napok dah Alamat bakat-bakat katanya dia akan menjadi rasul Dia sendiri pun tak tahu katanya jadi rasul Tapi Allah ta'ala raya di dalam surah ni dari suratul Qasas ni. Rayak kepada muk dia. Allah Ta'ala wipah kepada muk Nabi Musa katanya. Budak ni akan jadi seorang rasul di masa depan. Lepas setiap orang yang akan jadi rasul ni. Allah Ta'ala jaga hidup dia. Akidah dia. Amal dia. Percakap dia. Maka minum dia. Satu tanda katanya. Tanda baik dia. Bagi seorang yang Allah Ta'ala. Nak jadi molek berjuru. Dia jaga sejak daripada kecil-kecil lagi. Dia tak suka dengan kita. Kita maksud di sini, kita Malaysia, tamada ni. Kadang-kadang, jadi molek tu, teka umur 30, 40 lah. Baru jadi molek. Tapi teka duduk, muda, masya Allah, labir, karuk, curi, mabuk, kaya, katok orang. Okay. Baru lepas pada tu, pak hmm, tu, sesara aku, Masa mengaji Tapi waktu yang cerdik dia Dia bukan arti bodoh Dia cerdik, dia bijak Tapi dia guna Cerdik dia tak pandai Waktu muda-muda dulu Bawa hari akhir-akhir Mula mengaji Mula tahu gotu Siapa boleh mengajar dia Jadi acan, jadi keru Jadi ustaz Setengah-setengah dia Tapi kalau kira dulu ni, Paling yang di belakang Tengok Oh sejarah aku ha, Teruk Sengok-sengok orang yang kata lalu, aku lebih ada keroh lagi dulu. Lobby, karuk. Tapi learning yang mari jadi molek. Itu pun ada sebab, musabab dia panggil. Ada ti timah, tipai bagi orang tu. buat apa boleh dia jadi orang berjuruh, jadi orang baik. Tapi umumnya, orang yang Allah Ta'ala jaga, nak jadi molek hidup dia, sejak daripada kecil-kecil lagi. Tuhan jaga. Ngaji dia pun molek. Jab Sai pomolet makan minum molet masyaallah Nabi Musa pun royak qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lilmujrimin Iyo merayu lagi wahai tuhanku demi nikmat-nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku peliharalah akandaku supaya aku tidak akan menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah Ning Nabi Musa mitok Supaya dia maikyaukong, maikaukai. Urusai hidup dia dengan orang yang bersalah, orang yang berdosa. Dan tak ada masuk di dalam klum, orang-orang yang tak berju. Kita pula tu gitu Kak. Setiap orang Islam, lelaki, perempuan. Jangan duduk di dalam klum, orang-orang yang lobe, karuk. Buat-buat dosa dan sebagainya. Tak boleh. Walaupun kita, rakyat katanya, kita tak ada buat dosa. Saya misal mudah-mudah ni tak? Kita duduk sekali di, di meja, orang minum agak. Kita minum teak. Walaupun kita makan kafe, makan teak. Orang tengok, orang lalu pak tengok. Jebu agak duduk de depan. Orang tak skor katanya molek lah kita. Tu saya misal mudah-mudah tu. Apa tu lagi? Kita misal dengan benda yang lebih besar daripada meja, yang ada agak. Orang tak ada skor katanya kita tak minum agak. Dah harap de depan. Walaupun kita pakai teok. Harap dengan teok, lebih kurang cahaya dia. Walaupun kita pakai dalam cawek, dia tu pakai dalam jebuk, ataupun pakai dalam gelah, hayu bubur, hayu batu dan sebagainya. Ambil harap bubur. Ha, sebab itulah. Misa macam tu tu, nak ambil gambar katanya, kita jangkir kong, walaupun sikit dengan klum, orang-orang yang tak berjuru. Terutamanya, orang-orang yang buat maksiat. Namun kita tu ada juga, dalam senara, Oh, okey, ya, ya. haba saint tak tak molek. Ha tu? Nabi Musa dia berdoa minta supaya dia tidak apa menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah. Alhamdulillah, Allah Taala terima doa dia. Tapi duduk di dalam bandar pada waktu tu. Bandar ayat artinya bandar mesillah. Waktu tu setelah dia mengaku katanya dia salah. Sekali lagi Orang Hok kiaukong dengan dia saat ini. Iaitunya, Kaum Bani Israel dengan Qibuti. Ada lagi Dok kiaukong. Sebab apa? Nabi Musa ni habis cakap dah. Berasa-ratanya salah benda yang dia buat. Dia minta apong dah. Tapi, Kemudian daripada itu tinggallah Iyo di bandar Mesir dalam keadaan cemas. Cemas maknanya apa? Kriyat waso Bosa bosan sambel mendengar-dengar berita mengenai dirinya orang okay, mula pakat kecil belakang ning kalau dia kita tengok kisah pasal ning ayah-ayah pasal ning serupa dengan kisah nabi Yusuf alaihi salam nah ketika nabi Yusuf duduk di dalam istana aziz ataupun duduk di dalam istana raja pada waktu itu Bini gajah sendiri yang nak nak Nabi Yusuf. Haa, tu, gitulah. Berita pun jadi pecoh kepada orang luar. Sehingga orang-orang pakai kecil itu heraya di dalam kera'ah. Wa qala niswatun fil madinati muratul azizi turawidu fataha an nafsi Qada syarafaha hubba. Orang-orang tinul waaah. Pakat kecil belakang. Sebab ke apa? Berita yang pecoh di dalam istana maka orang pakak kecek jadi buah mulut. Oh, ya katanya bini menteri tu, "Eh, dak kenal kau ke budak comel weh leh istana. Napak sopan menteri bini menteri tu gila dah." ni saya tak ada terjemuh. Saya sendiri dah, "Qad syarafa ha hubba," iaitu nya napak menteri bini menteri tu saat ni gila dah, bukan erti gila otak dah. Gila kepada budak tu sat ni iaitu nabi Yusuf alaihi salam. Supo juga cerita yang ada di dalam suratul qasas. Apabila berlaku pada waktu tu nabi Musa tak ada nak buat depan orang ramai-ramai. Dia tengok orang dua orang ada bebanlah. Satu kluk satu orang ni klum dia, satu orang lagi klum Qibti. Maka nabi Musa pergi tolak orang Qibti tu sat ni mati. Berita tu mula pecah, mula gaged di dalam Bandar Mesir pada waktu itu Wallahualam saya Tak ada tengok dari dalam tafsir Katanya bandar yang dikandalki di sini Bandar Mesir itu Al-Qahirah ke Al-Uqsur ke Aswan ke Wallahualam Sebab Tengok kepada istana Fir'aun ya ada-ada di Uqsur Di tangkontai Negeri Mesir Tapi Hubur Fir'aun Duduk di Al-Jizah Duduk di antara apa? Dia panggil Belah Mesir tu jadi dua. Halil kau ni Qahirah. Khairul tu. Halil kau ni Jizah. Ha tu. Hubur Fir'aun yang dinamakan piramid tu. Duduk alik Jizah. Wallahualam lah. Halil kau ni kena tengok dalam tafsir lebih panjang lagi. Tapi di badan Mesir pada waktu tu orang pakak-pakak kecek Ha Nabi Musa. Eh Musa bunuh dia weh. Eh Anak Fir'aun bunuh dia. Sebab terkena Nabi Musa ni Anak Fir'aun anak pelihara Firaun. Masya-Allah. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kepadanya semalam. Semalam di sini artinya kemarin. Jangan kita faham apa ni? Semalam tu semalam, malam. Tapi istilah semalam ni dalam bahasa Melayu, Malaysianah, semalam artinya kemarin. Ha tu. Bila sampai? Oh semalam. Kita ada perkataan yang semalai Mekul Pukul tujuh Pukul apa Dia kata Saya sampai uh, selepas asar Eh Macam mana semalai lepas asar Itu nah, istilah Dala Kecek Kalau tengok kepada Bahasa Arab Dia sebut Kenos lalu Gak apa Faizal ladhi stansorahu Bil amsi Al-ams Artinya kemagain Nak Nak sebut bagaimana eh? Ya istilah bahasa Melayu. Istilah bahasa Melayu dia panggil semalam tu maknanya kemarin. Tapi bahasa orang putih dia sebut kena. Dia sebutnya yesterday. Yesterday maknanya kemarin. Semalam dia panggil last night. Sebut kenalah ada. Kena. Wallahualamlah hak ni istilah bahasa bahasa Melayu. Orang Hok minta pertolongan dengan Nabi Musa kemarin itu, memanggil, meminta pertolongannya lagi. Kemarin itu, orang inilah juga, rakyat ke Musa. Musa, mari mari tulangku, tulangku. Hei beti ni nak, nak bunuh aku. Nabi Musa buat Allah orang itu mati. Hari ini orang tular juga. Mari jumpa dengan, dengan Nabi Musa. Minta tolong pula. Jadi, na'ayat katanya, tualaqan orang tular kemarin dengan hari ini. Bagaimana? Memanggil, meminta pertolongannya lagi Musa berkata kepadanya Nabi Musa mula nak marah kan? Sesungguhnya engkau ini Orang yang nyata sesaknya Atau nah, gitu Mung ni nampak geleweng ni Kemarai meminta tolong aku Takut orang bunuh terbunuh Aku pun gitar lok orang tu Sampai mati Late-late hari ni Mung mari minta pulak Minta apa tu? Ada minta pertolongi nak we nabi Musa bantu dia tolong dia dalam satu-satu hal. Cerita tak habis lagi dah tapi masa habis dah. Duduk di ayat 19. Falamma arada ayyabutsi allazi huwa aduwwun lahumma qala ya Musa. Nah, tak ada nak terjemah lagi. Esok insya-Allah kalau tak ada uzur apa kita mari sambung semula kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Okey okey yang ada pada waktu itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh